Baris sama saya lagi, yay. Oke, okay, aku akan memberikan berita yang agak sedih sedikit. Oke, okay, langsung, aku punya berita. Besok lagi aku tidak on YouTube, off atau lah off YouTube, off animasian. Aku lagi buat animasi ini, ini. belum bergagam, cuma kameranya semut Dan lagu ini semuanya keren ya. Aduh, aku kasih ini Kita akan... Jadi bisa kalau uh, meledak ya. Jadi ada lubang kayak gini, guys Bagi yang nggak tau, tutorialnya menggunakan surface yang al persen ya. Dan 21. Oke, ini lubang gelinya udah alias berkuat. Oke, udah ya. Udah segini aja. Ya, kita mulai Nggak subscribe ya.